sobat kita gunakan hollow 3/ 30 ya 08 mm nah, kita usahain ini tuh sampai rapet ya gini nih, rapet ya sampai ada renggang soalnya ini ngelasnya full Oke kita langsung ke pengelasan deket Trapolas Rino Otomatis ya Sama setangnya wow, udah hilang setangnya separoh nih nah, Setangnya kita gunakan Apa ini Dengan jarum 1,0 berapa? Yang kecil ya pokoknya ini patah nih. Nah, kita setel ininya di 40 ya. Nah, ini off on buat argon. Nah, ini langsung oleh off on. Kita ambil colokannya. Oke, okay. ini udah nyala, ini udah bunyi, ini udah bunyi. Sama ini nih yang bikin kita heran. Nah, kita pakai, ah, uh, Yamato buat angin oksigen ya, karena kemarin rusak jatuh. Kita buka doanginnya. anginnya Oke sobat Ini masih ada Sekitar seperapat lagi Nah kalau bisa nih Kendorin semua Set Kendorin ini biar nol ya Biar nol Bikin kemarin nih manak anak nih Dicoba kemarin Nah, kita nolin. Kita nolin. Nah, kita buang dulu anginnya. Kita buang. Ini kita kencengin. Tapi dia tetap ini yang penting dia keluar angin. Nah, ini tetap keluar angin. Nah, Aslinya ada, cuma ada di rusak. Ya sobat ya, ini pakai yang otomatis. Kalau nggak salah ini laponi punya, ya. Nah ininya usahain di 40 polumenya. Untuk masaknya kita pakai masak yang ini aja dulu. tampak mau yang ini dulu. Kalau masak seperti biasa. Masaknya kita pakai ini nah sini udah sanggatel udah jadi ya baru kita pengerjaannya ya yeah. itu huh? awal nah, ngomong way, atuh <laughs> hmm, Harusnya kita kayak gululindanya bukan yang biasa ya. <Sukainya> kita pakai ini nih karena guinness stainless yang ada kita pakai alat sih dan ini pakaian plus 1.40 dengan ini untuk mengkilatkannya kita pakai kardus biasa ya kardus biasa musari bedribed kardus biasa lalu kardus biasanya kita gepengkan sini nih tinggal kayak gitu satu pukul Ah kan? kita potong Kita bolongin Cukupnya Kita bolongin Dan ini Kita kasih dua aja dulu dua. Kita tepuk Ambil tengahnya Gampang Oke, kita jadi. Saya buang dulu. bisa 4 tembar Kita taruh Ganti Baru kita lagi ini coba rang sol kita nggak usah dipakai cuci-cuci langsung ya, bening, bening ya, suaranya bening ya, sama